Shalom saudara, apa kabar umat kerajaan, saya percaya saudara adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan Dimanapun saudara berada hari ini, saudara buka hati buat firman Tuhan Saya percaya firman Tuhan akan datang dan memberkati kita semua Mari sama-sama hari ini kita akan melihat uh, pembacaan firman Tuhan yang saya akan ambil dari dua Petrus pasal yang pertama Sekali lagi dua Petrus pasal yang pertama, kita akan membaca ayat yang pertama dan ayat yang kedua saja, jadi 2 Petrus 1 ayat 1 dan ayat yang kedua Firman Tuhan berkata begini Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus Kepada mereka yang bersama-sama dengan kami Memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juruselamat kita Yesus Kristus Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah Dan akan Yesus Tuhan kita saya ulang sekali lagi, kasih karunia dan damai sejahtera melimpai kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Nah menarik saudaraku untuk kita menelusuri dan membahas atau mempelajari ayat-ayat ini. Kita sama-sama harus tahu bahwa surat 2 Petrus ini adalah surat yang ditulis oleh seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Tentu saudara dan saya sangat mengenal. Siapa Petrus ini, dan surat ini ditujukan kepada orang-orang Kristen atau umat-umat Tuhan dari kalangan Yahudi yang sedang terserak di berbagai tempat. Ya, karena mereka merantau, kita sama-sama tahu kalau kita belajar dalam sejarah gereja Yerusalem. Eh, Kekristenan begitu berkembang ketika gereja mula-mula hari Pentakosta, dan kemudian ada banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus lalu yang terjadi berikutnya adalah mereka ditekan, mereka dianiaya dan penganiannya makin lama makin uh, begitu luar biasa sehingga ada banyak orang-orang Kristen dari kalangan Yahudi yang kemudian harus keluar dari kota Yerusalem dan mereka terserak, mereka menjadi perantau di daerah-daerah di Kapadokia, di Asia kecil, di Galatia dan lain sebagainya Saudara bisa temukan itu dalam 2, uh, 1 Petrus 1 ayat yang pertama ya Saudara bisa uh, lihat di ayat itu uh, bahwa Surat ini ditujukan untuk orang-orang Yahudi yang telah menjadi percaya, menjadi Kristen yang sedang terserak dalam uh, uh, sebagai perantauan. Mereka mengalami situasi yang tidak mudah, mereka mengalami hal-hal yang sulit sebagai seorang perantau. Mereka ditekan juga, mereka dianiaya juga di tempat yang baru itu. Nah, sebabnya firman Tuhan ini atau surat ini datang buat mereka semua, dan Petrus di sini memperkenalkan dirinya kepada umat Tuhan. Kalangan Yahudi bukan hanya sebagai Petrus. Dia memperkenalkan dirinya di ayat yang pertama tadi dari Simon Petrus. Nah yang menarik kalau saudara mempelajari surat yang pertama, dia cuma memperkenalkan dirinya kepada umat Tuhan sebagai Petrus. Tapi di surat yang kedua ini, di ayat yang pertama, dia memperkenalkan dirinya sebagai Simon Petrus. Mengapa seperti itu? Saya mempelajarinya. Saya pikir ada sesuatu yang luar biasa di sini. Apa itu Simon? Siapa itu Simon? Siapa itu Petrus? Kita sama-sama tahu, nama Petrus sebelumnya adalah Simon. Simon ini nama yang diberikan oleh orang tuanya kepada Simon Petrus. Dan Simon itu punya arti buluh yang gampang terombang ambing. Yang gampang ditiup angin, bergoyang ke sana kemari. Dan saudara harus tahu buluh uh, itu adalah bambu. Bambu di Yahudi beda dengan bambu di Indonesia. Bambu di Indonesia mungkin besar-besar, tapi bambu di Yahudi itu Kecil, tipis, gampang sekali terombang ambing Nah, itu Simon Nah, bagaimana Simon berubah menjadi Petrus, batu karang Nah, batu karang itu tidak mudah digoyahkan Dan kita sama-sama tahu, itulah kehidupan Petrus sebenarnya Itulah kehidupan seorang Simon Petrus Dulu dia adalah seorang yang gampang bimbang, gampang ragu Hari ini bilang A, besok bilang B Kita sama-sama tahu, itulah tipikal seorang Simon Petrus Tapi... Waktu dia berjumpa dengan Yesus, waktu dia mengalami kasih karunia Yesus Kristus Di tepi danau Galilea ketika dia merasa bahwa semuanya sudah berakhir Ketika dia sedang terpuruk, dia begitu down karena penyangkalannya kepada Yesus Dia orang yang tadinya berkata aku akan mati demi Yesus Aku akan berdiri paling depan demi Yesus guruku Tetapi waktu seorang anak kecil menunjukkan siapa dia sebenarnya Petrus begitu ketakutan, Petrus menyangkal Yesus, bahkan dalam terjemahan bahasa aslinya Petrus sampai bersumpah-sumpah bahwa dia tidak mengenal Yesus. Sebuah penyangkalan, sebuah pengkhianatan yang sangat luar biasa. Dan itu sebabnya ketika mata Petrus beradu dengan mata Yesus, Yesus menatap dia dalam. Petrus merasa bersalah sekali, itu sebabnya dia pergi dan semua apa yang dia harapkan selama ini hancur musnah. Sebabnya, dia kembali menangkap ikan, tapi di tepi danau itu, kemudian Yesus datang. Ketika Yesus bangkit, dia menghampiri Petrus, dia datangi Petrus, dia jumpai Petrus, dan ketika Yesus menjumpai dia, Yesus menyentuh Petrus dengan anugerah, dengan kasih karunia yang luar biasa. Petrus yang telah menyangkal Yesus tiga kali kemudian diubahkan oleh kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya ini yang coba disampaikan oleh Petrus kepada orang-orang yang sedang ada dalam penderitaan, dalam kesulitan itu bahwa dia adalah orang yang dulunya tidak punya pendirian, dia adalah dulunya orang yang gampang terombang ambing, tapi kasih karunia Tuhan yang telah mengubah hidupnya sehingga dia menjadi seorang Petrus, menjadi seorang Rasul Yesus Kristus, menjadi seorang hamba Tuhan yang berani Memberitakan Injil Tuhan apapun yang terjadi Kita sama-sama tahu Dalam kisah Rasul di waktu gereja mula-mula Ketika hari Pentakosta dan setelah hari Pentakosta Petrus memberitakan firman Tuhan Dengan begitu berani apapun Dihadapi sampai akhirnya Kita sama-sama tahu Petrus mati demi Injil Di kota Roma Saudara apa yang Petrus ingin sampaikan kepada umat Tuhan bahwa kasih karunia Tuhan inilah yang kita butuhkan. Di masa-masa yang sulit seperti ini kita membutuhkan kasih karunia Tuhan. Dan Petrus berkata dalam ayat yang kedua, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Terjemahan bahasa Indonesia agak kurang uh, tepat, kurang bagus dalam hal ini, menerjemahkannya. Tapi dalam bahasa aslinya, terjemahannya berkata begini, kasih karunia, apa itu kasih karunia? Kasih dan kebaikan Tuhan yang tidak pantas bagi kita terima, yang telah diberikan kepada kita, orang yang sebenarnya tidak layak. Tapi tetap dikasih oleh kepada kita, tetap dinyatakan kepada kita. Nah, kasih karunia yaitu damai sejahtera melimpahi kamu. Bukan kasih karunia dan damai sejahtera. Kasih karunia yaitu damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Tuhan kita. Berarti hari-hari ini di tengah-tengah masa sulit ini, di tengah-tengah masa yang sukar ini, yang kita butuhkan adalah Kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan yang pernah mengubahkan hidup Petrus. Kasih karunia Tuhan yang pernah mengubah, memulihkan seorang Petrus yang seperti bulu yang sudah patah. Yang sudah terkulai Tapi tidak dipatahkan, tidak diputuskan. Dipulihkan oleh Tuhan. Hari-hari ini saya percaya juga Tuhan ingin memulihkan kehidupan kita. Kasih karunia yang kita butuhkan. Dan waktu kasih karunia itu dilepaskan buat kita kita menerima damai sejahtera. Sama-sama bilang damai sejahtera. Nah damai sejahtera inilah yang dibutuhkan. Mengapa damai sejahtera kita butuhkan? Karena damai sejahtera ini bisa membuat kita tenang di tengah badai. Damai sejahtera ini yang membuat kita bisa mengalami ketenangan. Sekalipun kita ada di tengah-tengah badai. Damai sejahtera ini yang bisa membuat kita bisa berdamai dengan situasi kita. Keadaan kita. Dan kita tidak dikalahkan Hari-hari ini yang dibutuhkan oleh orang-orang percaya adalah. Damai sejahtera. dan damai sejahtera itu telah dilimpahkannya kepada kita oleh pengenalan akan Tuhan. Bukan berarti gini. Pengenalan akan Tuhan menghasilkan kasih karunia dan damai sejahtera. Bukan seperti itu. Yang dimaksud ayat ini adalah waktu kita mengenal Tuhan dengan benar, waktu kita bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, kasih karunia, damai sejahtera itu akan semakin kita alami. Kasih karunia dan damai senjatanya sudah diberikan buat kita. Tetapi apakah kita mengalaminya? Apakah kita merasakannya? Apakah itu terjadi nyata dalam hidup kita? Pengenalan akan Tuhan yang membuat kita bisa mengaktifasi kasih karunia dan damai senjata yang dilepaskan buat kita. Yang telah dilimpai bagi kita. Di tengah-tengah situasi ini kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Tuhan telah dilimpai buat kita. Semua kita telah dilimpahi kasih karunia dan damai sejahtera. Tapi masalahnya, ada orang yang mengalami damai sejahtera, ada orang yang tidak mengalami damai sejahtera, ada orang yang mengalami ketakutan, ada orang yang mengalami kecemasan, ada umat Tuhan juga yang tetap tenang. Tidak mengalami ketakutan, tidak dikuasai oleh ketakutan. Masalahnya ada di mana? Masalahnya ada di gini. Pengenalan kita akan Tuhanlah yang membuat damai sejahtera itu bisa teraktivasi dalam kehidupan kita. Saya berdoa, supaya di tengah-tengah masa sulit ini, sama seperti Petrus, dia mengalami kasih karunia Tuhan Dan akhirnya dia bisa diubahkan oleh Tuhan Menjadi orang-orang yang luar biasa dalam kehidupannya Saya percaya di tengah masa sulit ini Tuhan juga bisa mengubahkan surat saya Ada damai sejahtera Yang akan menggantikan semua ketakutan-ketakutanmu Ada damai sejahtera Tuhan Ada ketenangan yang akan Tuhan berikan buat kita Sehingga kita mampu untuk menghadapi semuanya Kita berespon benar dalam kehidupan Karena ada kasih karunia Ada damai sejahtera Tuhan yang menyertai kita Kita tidak bisa hadapi situasi ini dengan kekuatan kita sendiri kita butuh kasih karunia Yaitu damai sejahtera Tuhan supaya kita tetap tinggal tenang Dan Alkitab berkata dengan tinggal tenang disitulah letak kekuatan kita Dengan tinggal tenang kita bisa mendengar Tuhan Waktu kita mendengar Tuhan kita dapat tuntunan dari Tuhan Untuk menghadapi semua situasi kita Selamat hidup dalam kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Selamat mengenal Tuhan lebih lagi God bless you, Tuhan berkati saudara Mari kita berdoa buat firman Tuhan kali ini Bapak di dalam nama Yesus, hari ini kami datang kepadamu. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Dan kasih karuniaMu telah dilimpahkan kepada kami. Hari ini Tuhan kami mau mengalami kasih karuniamu Di tengah-tengah situasi yang sulit. Di tengah-tengah situasi yang sukar. ini, Di tengah-tengah keadaan yang membuat kami ketakutan. Membuat kami mungkin kehilangan pengharapan. Tuhan kami butuh kasih karunia Yaitu damai sejahtera-Mu. Hadir dalam hidup kami semua Damai sejahtera peace Damai sejahtera yang bisa membuat kami tenang Di tengah badai sekalipun Damai sejahtera yang bisa membuat kami tetap tenang Di tengah-tengah situasi yang sulit ini Di tengah-tengah goncangan ini Sehingga waktu kami tenang Kami punya kekuatan menghadapi semuanya Waktu kami tenang, kami dapat berdoa. Waktu kami tenang, kami dapat mendengarkan Tuhan. Waktu kami tenang, kami dapat mendengar tuntunan-tuntunan Tuhan dalam kehidupan. Apa yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah masa yang sukar ini untuk kami kerjakan. Kami butuh damai sejahtera-Mu Tuhan. Itu sebabnya limpahilah anak-anakmu dengan damai sejahtera. Supaya kami terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan hari ini. Waktu kami semakin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Kami akan mengaktifasi damai sejahtera yang kau sudah limpahkan buat kami semua. Berkati umat Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God bless you. Tuhan berkati Saudara. Tetap tenang.